Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi Joker tidak bisa lari atau bukan Joker sih, bisa jadi bilang juga Ren Amamiya atau Akhirakurusu atau ya pokoknya Persona 5 protagonis atau ya main karakter lah ya di Persona 5 gitu. Dan kalian bisa misalnya melihat di sini ini saat lari gitu walaupun sini agak... Uh, patah-patah juga fpsnya cuma 27 karena saya sambil rekam juga dan di sini kalian kalau melihat di sini lari gitu kan tiba-tiba jalan gitu lari dan tiba-tiba jalan walaupun di sini saya enggak uh, di saya enggak saya matiin ya untuk analognya maksudnya enggak saya lepas gitu analognya atau enggak saya uh, misalnya saya ke mentok gitu saya turunin dikit enggak gitu saya ini mentok terus tapi tiba-tiba jalan gitu dan sebenarnya untuk cara ngefixnya gampang banget saya di sini uh, berasumsi bahwa kalian menggunakan patch 60 fps gitu ya dan itu adalah masalah utamanya gitu jadi kalian saya saranin mati aja gitu untuk patch 60 fps-nya tinggal kalian matiin aja untuk di patch uh, yml-nya gitu ya untuk komennya uh, di sini kalian bisa buka untuk di uh, folder rpcs3 nya di sini kalian bisa klik aja untuk yang PCML dan tinggal kalian uh, matiin aja untuk yang load p5 underscore 60fpsnya tinggal kalian kasih hashtag gitu ya di depan uh, load-nya gitu dan di sini ada dua gitu untuk uh, PPU-nya gitu atau PPU hash-nya gitu. Jadi di sini untuk hash-nya di sini ada dua gitu ya, mungkin di sini maksudnya adalah versi Eropa dan Amerika gitu, dan di sini ada dua ya untuk hashnya. Jadi di sini ya kalian gak harus uh, konfigurasi, kalian gak harus uh, setting-setting hashnya, kalian gak harus cari di log gitu ya untuk hashnya. Ada dua untuk uh, hashnya, dan dan di sini kita akan matiin dua-duanya untuk patchnya, walaupun ya kepakenya cuma salah satu karena setiap uh, region itu cuma ada satu hash ya yang saya tahu. Setelah itu kalian tinggal klik save aja gitu, dan setelah itu tinggal kalian buka lagi gitu untuk gamenya, dan seharusnya untuk uh, Masalahnya udah hilang gitu ya dan udah gak akan ada lagi Dan jujur menurut saya sih kalau gak bisa lagi ngeselin aja walaupun memang kalian FPS kalian bakal tinggi gitu Bakal 40 atau 60 gitu Dan jujur menurut saya sih daripada gak bisa lagi gitu Saya mending gak 60 aja gitu Saya mending 30 aja karena di PS 30 itu udah uh, bagus banget gitu untuk di PS 3 ya di PS4 itu sekitar uh, 45 atau 50 lah Walaupun nggak 60 ya Untuk personal 5 atau mungkin personal 5 Royal Dan gambarnya pun untuk yang RPCS3 ya Atau mungkin emulator PS3 Bisa saya bilang setara sama yang PS4 Kenapa saya bisa tahu? Saya udah namatin personal 5 Lebih dari 10 kali di PS4 deh Untuk yang versi biasa Untuk versi Royal uh, Mau main lagi dua kali gitu Dan saya juga lagi namatin personal 5 yang biasa ya Atau yang versi vanilla Itu yang versi Jepang atau yang bahasa Jepang Jadi ya nggak tahu sih Saya memang... Senang banget gitu main personal 5 gitu di PS gitu dan saya di sini main lagi gitu untuk yang RPCS 3 dengan mod gitu ya dengan mod uh, Loki kalau kalian tahu juga dan Jujur sih menurut saya jadi lebih fun aja sih kalau di mod di RPCS 3 mungkin saya juga bakal mati lagi untuk di emulatornya gitu Sini kita akan berlari gitu ya dan sini larinya itu gak berhenti-berhenti gitu dan ya yeah, kalau kalian lagi di Palace uh, pencet R2 gitu ya itu larinya tuh ngespraynya tuh gak akan pernah berhenti gitu dari jujur kalau nggak bisa lagi sih kayak gini ya Itu ngeselin banget Kemarin saya juga udah nyoba kan Memang 60 gitu fps-nya Tapi nggak jadi masalah sih 30 pun karena ini bukan game yang face-face uh, gitu Kayak mungkin game fps kayak COD atau Mungkin nanti cyberpunk mau rilis gitu ya Ini saya bikin sebelum uh, cyberpunk rilis gitu Pas cyberpunk di-delay gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan ini saya bisa saya bilang ya Untuk gambarnya ini mirip banget sama yang PS4 cuman uh, kelihatan ininya sih anti-aliasingnya agak sedikit uh, kacau walaupun di sini udah saya pilih 16 kali ya untuk anti-aliasingnya cuman nggak jadi masalah sih grafik ya, ini animasinya pun cakep banget Persona 5 alasan saya main Persona 5 lagi dan lagi tuh ya karena animasinya cakep gameplaynya ajib gitu dibandingkan uh, Persona lain ya Persona 1 sampai Persona 4 atau mungkin Shin Megami Tensei lain gitu ini gameplay potensialnya tuh bagus banget gitu saya kemarin coba gitu ya, untuk persona Loki gitu mod di sini untuk personanya tuh ini ada ada skill-skill yang nggak bisa lo dapetin gitu ya ini skill-skill kocak banget gitu ini untuk having fun lah gitu untuk dan kalau ada orang yang bilang uh kalau main di emulator itu tidak main support developer saya kurang men-support apa saya main di PS3 saya main di PS4 di PS4 saya nggak tahu main udah berapa kali lebih dari 10 kali di PS3 saya juga main di PS4 yang versi Royal saya main di PS4 saya main juga yang versi ya gitu jadi saya mendukung aja sih gitu mendukung atlusnya gitu mendukung seganya juga tapi saya juga pengen having fun gitu di uh, emulator kayak gini karena bisa di mod ya karena bisa sesuka hati sih bisa sesuka saya aja untuk having gitu mau kayak gimana pun dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya kebanyakan ngobrolnya juga dibanding video uh, tutorialnya gitu cuman saya kebanyakan ngobrol tentang personal 5 dan memang saya enjoy banget sih personal 5 walaupun katanya banyak yang nggak suka juga sama personal 5 katanya dungeon-nya terlalu panjang dan kalau ada yang bilang dungeon-nya terlalu panjang sih saya ketawa aja karena mungkin dia enggak pernah main Mega megami Tensei ya, apalagi sini megami Tensei tiga loh makan tuh dungeon nih Apalagi Paksona Q atau Paksona Q2 gitu. Dan ini, jadi cukup segitu dong sih untuk videonya. Dan thanks for coaching. Bye-bye.